Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita keunggang pertama para sahabat ya Ada sebuah postingan foto momen spesial ketika Lesti dan Rizky Bilar Freshcon Para sahabat ya di Antv. Luar biasa digandeng terus calon bininya oleh Rizky Bilar Luar biasa persahabat ya Tentunya kita masih belum bisa move on Dengan momen-momen spesial bahagia ini Luar biasa persahabatnya mudah-mudahan tentunya rangkaian acara pernikahan Dari inilah kita ingin selalu diberikan Kelancaran dan kebahagiaan Amin Ya romar alamin Dan ini persahabatnya salah satu momen Lesti dan Bilar lempar bunga. Bersahabat ya, duh makin gak sabar. Tentunya melihat rangkaian acara, pernikahan, tentunya ya bakal meriah. Dan bakal mewah bersahabat ya. Mudah-mudahan saya dilancarkan dan diberikan kelancaran serta kebahagiaan untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya bersahabat ada kabar terbaru soal Deddy Lesti malam hari ini. Kita lihat keunggahan berikutnya tentunya tidak lasti lagi bersama Teh Lisna dan kearifi ya wow, memakai gaun dan baju hitam putih nih malam hari ini terlihat sangat cantik dan elegan, mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kejutan malam ini sahabat ya, dan apapun yang dilakukan oleh tede malam hari ini, semoga dilancarkan dan disukseskan amin, ya robbal alamin Postingan tersebut lalu di-post kembali oleh akun Instagram lovers Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Apakah kalian melihat itu di toko apa? Wow. Penasaran sahabat ya lagi di toko mana nih Lesi Kejora? kayak ini lagi ada pembelian barang sesuatu persahabat ya yang membuat kita semakin penasaran mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan baik dan kejutan bahagia langsung dari Lesti malam hari ini tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin di informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Mau ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.